titip buat kalian supaya naik nggak ragu terkadang kita ngejar nggak buang nafas saat naik ingat buang nafas persiapan lihat kan ini posisi tangan di kunci awas awasnya udah naik ya satu ingat dua buang nafas saat naik tiga Satu boleh seperti apa Keserah. Keserah. Yang penting nah, naik Buang nafas di atas Paham? Kunciannya adalah 1, 2, 3 Disitu kekuatan kita Kalau kita mengandalkan kekuatan pada kelingking Gak ada lemah Karena kuncian hanya 1, 2, 3 Paham? Tarik nafas, buang nafas Waktu naik, buang nafas Paham? Ingat boleh kakinya seperti apa? Yang penting tangan lurus dan naik. Apa? Lewati daripada di tiang. Ada pertanyaan? Jogestikan pikiran kalian ke situ. Jangan perasaan tidak mampu. Kalian punya masa otot sebenarnya. Awas. Barang satu kali atau dua kali gerakan? Ingat, ini menentukan. Lihat nilai satu kali gerakan berapa? Nah, kalau seandainya kita tidak mampu berarti nilainya ada nggak di situ? tidak nah, ada bukir? paham? saya contohkan lagi? Udah paham? siap tidak sudah paham? Ya. bisa dilakukan? saya minta satu kali atau dua kali karena kalian tenaganya nggak ada memang. bukan tenaga nggak ada otot ada tapi tenaga nggak ada yakini itu, minimal dua kali oke? Okay?